I right Halo, Assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen Hai teman-teman, hari ini saya mau liburan Nah, kalian tau nggak kemana tujuan saya liburan kali ini? Walaupun seperti biasanya Saya pergi itu sendiri Tapi dijamin deh Kali ini bakalan seru banget karena saya mau mengunjungi tiga tempat sekaligus. Nah, yuk kita intip videonya. Jangan sampai kalian skip dan jangan lupa like, comment, and share di media sosial kalian. Let's go. <SILENCIO> Jadi aku baru liburan lagi ya. Kali ini kita mau kemana? Kalian ikutin terus ya sampai ketinggalan fun vlog sih Oke? Okay? Itu bagus sih. Kalau untuk nunggu vlog aku suka banget pakai HP yang ini guys.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 soalnya sampai tanggal 19 kalau lapa, halo uh. udah lama. nanti ya kita satu persatu, saya akan Uh, perlihatkan untuk kalian semua sebenarnya rencananya itu aku uh, uh, mau kali nanti dari ujungnya kita mulai satu per satu ada ornamen apa gitu ya bagus nah itu ini kelihatan tuh enang panas banget ini lagi panas-panasnya tapi seru aja sih Oke, okay. walaupun panas Oke okay. nah nanti kita dari depan, saya mau, mau fokusin ada apa aja ya, pokoknya Yeah, Teman-teman, so yeah, ah, biasanya kita cuma lihat di TikTok di media sosial lainnya. Sekarang udah nyampe di sini. Kalau nggak salah, Caranya nang di sini, ya bu. Pas festival malam lih, oh, kok sore really. li, udah kumpul sini. Nanti ada arak-arakan gitu loh. Nah, belakang aku ternyata <tuh lingkaran> <Okay. tuh lemon> udah lama banget guys nggak bikin konten ya Allah udah berapa bulan ya terakhir aku liburan itu kalau nggak salah bulan bulan apa ya November <tuh <niye kalauãy> 9 orang tuh pada malas tapi oke okay karena aku happy oh, jadi nggak apa-apa oh, panas juga akan kembali ke habitatnya <laughs> ke asalnya guys uh, aku tuh liburannya sendirian tapi uh, walaupun sendirian aku nggak masalah sih dari dulu juga aku happy banget kalau sendirian dan kebetulan di sini juga banyak orang Indonesia jadi bisa nambah saudara lagi nambah kembali gitu ya karena kita di perantauan tuh seneng banget ketemu tanya berseliuran di beranda media sosial apapun Nah sekarang aku udah nyampe sini Siapa yang gak tahu Candi Borobudur yang sudah terkenal banget Salah satu warisan luhur bangsa Indonesia ya mbak semuanya kesini mbak <tihan> Ya guys Kapan okay. lagi ya aku bisa bikin ini itu? Jadi di sini pastinya udah banyak banget orang yang bisa ya Udah kumpul, kumpul. Oke, okay, guys, seru banget. Sudah banyak. Yeah, yeah, make all the demons cry. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons cry. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Aku sekarang lagi kereta presta aja biasa ya walaupun kemana-mana kemana-mana